sem, kembali lagi bersama ngising-ngising channel yang berbeda not unfaida Silahkan komen dan subrek dimanapun kapanpun ngising share dan brother cerita Hai bro sehat, -sehat ya semuanya ya Yuk ini ada Acer, Kita akan sharing tentang bagaimana membongkar Acer, ya Laptop Acer bagaimana caranya membongkar dan mengganti keyboard Acer Z476 ini oke pertama pastikan ya tercepat ya pastikan membuka bagian baut-baut ini terlebih dahulu jangan sampai ada yang tertinggal sengaja percepat karena ini biar tidak lama oke Nah, ini ada beberapa baut yang beda panjangnya nah, ini baut yang pendek ini biasanya ini untuk baut dikhususkan untuk keyboard ini berbeda ini nah, selanjutnya ini juga nih baut yang berbeda juga ini adalah baut untuk CD room CD room ya bisa dilihat berdekat nah ada tulisan M2X M2 kali 4L nah, itu itu untuk baut ini yang sidirum ini itu berbeda setelah dibuka bautnya tinggal cabut saja dengan mudah seperti itu brother iya seperti ini oke uh sebelum mempraktekkan ataupun membongkar satu komputer ataupun laptop, usahakan alasnya harus pakai yang lembut ya. Ini di sini saya pakai apa itu Google web biar aman. Selanjutnya kita bongkar backdoor dengan menggunakan ini apa sih plastik pencungkit ya, plastik yang lentur, plastik bekas casing cd ya ini sangat baik karena ini dia memiliki tekstur yang sangat lentur sehingga tidak merusak bagian casing laptop itu sendiri biasanya kan kalau ada saja gitu kan sebagian orang menggunakan penyungkit yang lebih kuat dari casing itu sendiri misal obeng itu sangat membahayakan sekali bisa merusak body ataupun casing laptop itu sendiri nah setelah terbuka semua tambahkan kita tekan terlebih dahulu bagian soket Nih, ini mikrofonnya sama handsfree tekan pelahan aja biar keluar nah kalau sudah seperti ini ini akan mudah untuk kita angkat bagian backdoornya nya backdoor laptop itu sendiri seperti ini dikarenakan sudah terbuka semuanya buat, buat semua terlepas tinggal angkat saja dengan mudah ini brother and sister iya pelan-pelan jangan sampai ada yang patah tapi yakin sih untuk laptop komputer yang memiliki merek seperti Acer ini sudah memiliki kualitas yang baik dari bahan-bahannya juga tidak mudah patah sehingga dalam pembongkaran ini tidak dikhawatirkan patah asalkan kita hati-hati dan terbuka oke okay. sip selanjutnya kita akan lihat sekaligus kita akan perhatikan apakah ada yang kotor ataupun ada yang copot ya Inilah seperti ini tampilan ataupun bagian mesin-mesin dari Acer Z Series ini. Yang pertama kita kan di sini mau ganti keyboard karena keyboardnya non removable artinya tanam ya. Biar aman kita akan bongkar seperti ini biar terlihat bagian-bagian mana yang harus kita lepaskan. Ini perlahan ya. Punya hati-hati. Yang paling utama biar aman itu melepas bagian kelistrikan yaitu baterai. Nah, bagian baterai ini ada beberapa baut ya yang harus kita lepas terlebih dahulu. Kenapa kita akan buka baterai? Karena dikhawatirkan ataupun ditakutkan ada Korsleting ya bagian kelistrikan. Karena kita tak tahu Seperti itu kita buka bagian baterainya dulu cepat lagi biar cepat selesai oke, baterai seperti ini dibukanya, angkat perlahan, nah seperti itu ini mudah sekali bro nah, setelah terlepas baterai ini akan aman sekali, nah bisa kita lihat ada celah itu buat mendorong bagian keyboardnya sehingga keyboard bisa kita rokok dari depannya ataupun dari luar dengan bantuan dorongan dari selah yang tadi. Eh saya akan coba ataupun saya akan berusaha perlihatkan pada beradat dan sister bagaimana caranya ini. Nah ini pelan-pelan dorong jangan langsung dibuka ya karena engsel itu lebih kuat daripada bagian-bagian uh, casing ini kecuali udah ada uh, penutup back. Doranya tersendiri. Oke, okay. dari sini kita akan coba dorong. Nah ini bagian celah tadi, celah keyboard. Kita akan dorong sambil kita tarik, ya, kita tarik ataupun kita jongkit pelan-pelan dari permukaan keyboard tersendiri, ya. Oke, okay, bisa lihat ketika didorong dari celah tadi ada gerakan keyboard. Nah, itu menandakan itu buat kita roboh ya, buat kita tarik, agar lebih mudah. Nah, ini perlahan saja ataupun dengan bantuan penyungkit tadi, plastik uh, pelentur ya. Bisa, nah jangan lupa ini juga ada dua bagian celah sambil ditarik dari depannya sambil didorong nah ini, ini. sambil dorong pengunci ini pengunci. ada dua pengunci dorong ini perlahan saja dan ini akan mudah sekali bro bisa kita lihat ya ditarik sambil didorong kuncinya kunci Oke okay akan dengan mudah sekali bisa diperhatikan karena ini adalah keyboard uh, namun removable ya ataupun keyboard tanam nah seperti ini nih ketika sudah kuncinya terbuka itu akan mudah sekali. Nah. Walaupun sudah terbuka, jangan langsung ditarik karena ada beberapa fleksibel ataupun kabel fleksibel yang harus dilepas terlebih dahulu. Bisa diperhatikan dari pada tangan nah ini adalah kabel fleksibel keyboard itu sendiri. Dan ini jangan sampai kita sembarangan menariknya. Karena akan merusak soket ataupun bagian-bagian keyboard -bagian jalur keyboard itu sendiri. Dan itu sangat fatal nah itu harus dibuka dulu kuncinya kunci rahasianya nah ini nah yang bisa diperhatikan tinggal dorong aja dorong tok seperti itu ya dorong ke atas ya ini pokoknya, intinya dorong dorong dulu berlawanan nah, seperti itu nah, iya tinggal tarik nah seperti itu tuk. Nah setelah terbuka kuncinya baru kita bagian fleksibel keyboardnya dan terbuka dengan sempurna seperti itu bro ya seperti inilah kita lihat ternyata keyboardnya ini kotor selanjutnya kita akan uh, apa pisahkan frame keyboard, nah ini berhubung ini keyboard uh, apa ya? Non removable ya. Kita akan pisahkan framenya dari keyboardnya. Frame ini berfungsi untuk menahan, ataupun untuk ya, ya, intinya sih untuk menahan keyboard itu sendiri biar stabil ketika kita gunakan dengan sistem kita panaskan. Ya, kita lelehkan jungkit lelehkan tarik seperti itu nah seperti ini kita uh, apa ini jungkit pakai tadi plastik yang lentur kemudian kita akan lelehkan bagian-bagian frame nya yang menempel di keyboard itu sendiri nah tujuan untuk pelelehan ini adalah agar tidak merusak bagian-bagian prem-nya sehingga bagian prem ini bisa digunakan kembali di keyboard yang baru. Untuk itu, brother, perhatikan ya. ini semua dengan apa uh, sih ada beberapa banyak sekali ya titik-titiknya yang harus dialihkan sambil dicabut. Kita percepat aja. Iya, percepat. biar lebih cepat nih susah diperhatikan itu banyak sekali titik-titik yang harus saya lelehkan dan teknik ini harus hati-hati ya jangan sampai terkena tangan apalagi itu sorbelen panas sekali brother itu membahaya ataupun berbahaya ini butuh kalian khusus cila pastinya sih semua ataupun segala sesuatu itu harus dikerjakan dengan baik dan penuh kehati-hatian bukan begitu dinda iya seperti itu nah dan ini adalah tipikal laptop laptop notebook komputer zaman now itu lebih seperti ini lebih apa ya lebih banyak dengan sistem apa sih ini namanya nandemo pebble ya sistem nandemo sehingga kadang susah itu bagi orang-orang yang apa yang baru bertemu dengan nandemo pebble ini. Nah ini adalah keyboard baru yang akan kita ganti ya ya keyboard baru pengganti keyboard yang rusak tadi. Nah ini keyboard baru belum ada frame nya. Nah itu itu keyboard lama. Sekarang kita akan pasang terlebih dahulu premnya ke keyboard baru ini sendiri Oke posisikan dengan baik bagian prem ini agar sesuai Ya Bisa diperhatikan Agar sesuai Setelah dirasa sudah sesuai boleh ditekan-tekan agar kaki-kaki yang tadi sudah dilelehkan itu menempati posisinya dengan uh, baik ataupun dengan sempurna setelah kaki-kaki yang tadi masuk ke bagian apa ini kerangka keyboard seperti biasa kita lelehkan kembali ini ada tujuannya untuk mengunci frame prem keyboard ke keyboard yang baru, tekniknya sama, tekniknya sama yaitu dilelehkan kembali sambil dikunci, seperti itu. Di video-video sebelumnya saya pernah menggunakan konsep uh, apa pelelehan ini dengan detail, bisa dicek di Lim di atas ya nanti saya kasih saya. ya percepat biar selesai ya seperti ini harus butuh ketelatenan dan jangan sampai panas sorel itu kena tangan terus jangan sampai juga panas sorel itu mengenai bagian-bagian keyboard yang baru ini apalagi sampai mengenai ke kabel fleksibelnya itu akan merusak dan kemungkinan yang terjadi adalah tidak bisa dipakai kembali dong seperti itu bro iya yeah. percepat lagi seperti ini kadang ada yang menggunakan lem lem power ataupun lem ibon itu saya pernah coba dan Iya sih berhasil tapi tidak tahan lama dan mengganggu kepada setiap tombol-tombol yang ada di situ karena lem power apa lagi banyak menyisakan bekas-bekas nah seperti itu ketika dirasa sudah semua ya ataupun masih ada yang belum terkunci silahkan panaskan kembali Ya, ini pemanasan ini tidak perlu ditekan kuat ya cukup dilelehkan terus kepinggirkan aja biar terkunci seperti itu. Nah ya setelah semuanya sudah beres kita tinggal pasang kembali keyboard yang sudah kita service seperti biasa biar mudah dan tidak salah dalam lekukan-lekukan fleksibelnya, angka baiknya dan bijak kita samakan lekukannya dengan yang terdahulunya bisa dilihat video nah, ini butuh lekukan yang sama agar mudah pas nanti pemasangannya karena ada yang Servis itu asal-asalan pas pelenturan ataupun lekukannya itu sehingga tidak sempurna dan menjadikan hambatan bagi keyboard itu sendiri dan menonjol kadang nggak sempurna apa uh, pemasangannya mungkin ini tidak tadi ya tidak disamakan lekukannya nah ini video ini kita akan coba kan lakukan fleksibel keyboard itu sendiri. Ya. Dengan bantuan seperti ini. Dia sudah lurus dan sama panjangnya. Baru kita tekan perlahan. Ini dengan hati-hati jangan sampai tertarik. Takutnya itu kabel fleksibel itu copot dari bagiannya. Kita akan repot sekali bro. Iya sudah terbentuk lukukannya setelah terbentuk lukukannya ini menandakan kita siap untuk memasang kembali keyboard yang sudah di service ya, ya, seperti biasa oke, kita akan zoom agar terlihat cara pemasangannya Saya... oke mungkin segini ya Nah ini ini kuncinya jangan sampai tertutup. Usahakan posisi kunci soket ini udah terbuka ya. Keluar seperti itu. Baru masukkan bagian fleksibel ini. Kabel fleksibel keyboard setelah masuk ke soketnya itu baru tutup kuncinya seperti ini, tarik kunci yang hitam itu nah ini sangat sensitif dan rentan sekali rusak ya jadi ini harus hati-hati di bagian ini ya, setelah semuanya ini apa masuk nah, ataupun pas ke soketnya kunci tarik aja gitu, seperti ini tarik pelan-pelan nah seperti itu setelah selesai barulah kita pasang kembali ya tekan ya, seperti ini lihat dari pinggir atas pinggir lagi seperti itu oke okay. bagian selesai setelah selesai kita pasang kembali backdoor laptop itu sendiri jangan lupa sebelum ditutup pastikan ini dulu nih bagian dekat soket microphone itu harus didahulukan biar tidak ada hambatan. Dan jangan lupa juga sebelum ditutup dibersihkan dulu semuanya karena biasanya laptop-laptop yang lama ataupun yang sudah digunakan lama itu banyak debu. Itu harus dibersihkan dulu terutama dari bagian pendingin fan ya. Pendingin prosesor itu harus terhindar dari debu ataupun kotoran-kotoran yang lainnya. Sehingga ini akan menjadi uh, apa sih, ringan kembali gitu kan? Seperti itu, bro. Oke, ini selesai. Silahkan pasang kembali baut-bautnya. Oke, itu dari saya. Ya. Terima kasih, sampai jumpa.